Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya kali ini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran member baru bisnis Nagaya jadi teman-teman perlu perhatikan bisnis Nagaya ini tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan bisnis yang lain Bisnis Nagaya bukan skema ponzi, bukan MLM, bukan money game. Dan perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami untuk lebih detailnya agar kalian lebih yakin, lebih mantap. Harap kalian mempelajari konsep bisnis Nagaya yang ada di channel saya ini. Jadi pertama kali kalian ingin mendaftar, kalian minta link kepada pengundang Anda. Calon upline calon leader Anda minta link-nya. Setelah kalian menerima link yang dimiliki oleh calon leader ada kalian bisa masuk ke website nagaya ya jika kalian belum memiliki calon leader kalian bisa buka atau cari link di YouTube saya kalian buka channel Probolinggo Berkarya kalian pilih konten Nagaya, dan di deskripsi ada link Nagaya. Ya. Misalkan saya buka di channel yang ini, tunggu beberapa saat. Hari ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara kerja Naga ya dan bagaimana di bawah ini ada ya, link ini bisa menjadi yang saya bagikan aset, aset, aset tinggal anda. kalian klik saja kalian klik ya Anda pasti pernah dengar lalu akan di diarahkan ya. koin ini menggegerkan dunia ke web tahun 2018 2018 ketika mereka mencapai all time high dan tahun 2020 kembali mencapai all time high berikutnya ya. mari kita lihat beberapa contoh jika Anda investasi di Bitcoin pada bulan Juli tahun 2013 15 juta rupiah. Tidak sampai 5 tahun investasi Anda. Nah, ini adalah halaman website Pendaftaran member baru ya. Ini sebagai contoh kalian bisa meniru bagi kalian yang ingin mendaftar menjadi member baru Nagaya. Yang pertama yang harus kalian isi adalah nama lengkap. So, kan saya di sini. Username ini adalah nama pengguna user untuk login dan ini akan menjadi uh, user referral, ya. kode referral yang akan nanti dibagikan kepada calon member kita, ya. jadi ini adalah nama akun kita, misalkan samakan. email ini usahakan email kalian yang aktif ya yang bisa untuk login dan passwordnya usahakan ingat yang nantinya akan mendapatkan input informasi dari ya. Misalkan saya masukkan. Nah, ini yang banyak salah, yang banyak gagal diantara calon mentor. Jika melakukan pendaftaran, usahakan ini mengisi kode negara ya. Kalau Indonesia itu 628. 628. Aduh, nomornya kalian. Di sini adalah password untuk login usahakan password ini jangan lupa usahakan samakan dengan password yang lainnya ya, Saran saya jangan pernah bikin password itu bata di makin bang usahakan passwordnya sama dengan kemudian dia yang lain. adalah dipastikan passwordnya sama. Ini adalah nama pengundang kalian, ya. nama pengundang kalian atau calon aktif yang ada calonnya yang akan membimbing sampai kalian dan semuanya bisa sukses. Inilah ini adalah tahap lama dan jangka panjang aset masa ya. Setelah selesai yakin semuanya tidak ada kesalahan. Klik register new. Kita akan langsung diarahkan ke halaman pertama. Kita save ya. Kita save. Kita bisa melihatnya. Di sini. Kita cek di email kita. Kita mendapatkan pesan baru di email masuk day naga kita klik kita baca registrasi sukses selamat akun naga ya sukses dibuat Kamu bisa login di naga ya ataupun menggunakan smartphone maupun username yang sudah kita buat tadi. Dan calon blader pun juga mendapatkan notifikasi bahwa ada nomor baru. ini kita otomatis mendapatkan dari tim. Ya. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan semua yang ada di dalam bagian yang terkait. Dan profil. Proses KYC ya, semuanya nanti akan saya terangkan di video berikutnya. Yang utamanya yaitu Nagaya, Nagaya Purchase. Ya, Nagaya Purchase ini nanti kita, saya akan menjelaskan tata cara merubah ya, wallet USD kita menjadi poin Nagaya. Sekian semoga tata cara pendaftaran ini dapat mudah dipahami dan semoga kita semuanya dimudahkan dan bisa sukses di bisnis dan kerja ini. Sekian berhenti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.